Misal Anda mengkonsumsi makanan harap. Masuk ke dalam tubuh. Menyebar. Lewat darah disebar. Jadi daging. Ini yang bahaya. Masuk ke dalam telinga. Wafi'adhanihim waqra. Quran surat 6 ayat 25. Di telinga itu akan jadi sumbatan. Begitu menyumbat. Nah yang tersumbat itu bukan gak bisa dengar. Tapi fungsi-fungsi kebaikan itu gak bisa masuk. Karena lawan dari buruk itu baik. Kalau buruk itu ada. Baik gak mungkin muncul. Kalau baik itu ada. Buruk itu gak mungkin datang. Contoh. Orang yang terbiasa berkata baik, maka sulit lisannya mengeluarkan kalimat yang buruk. Aneh kalau bicara yang buruk. Silahkan cek. Kalau ada kiai berkata-kata kotor, anda kan ikutan aneh. Ya. Dan susah. Atau kayak preman misalnya bicaranya sopan. Preman datang bicaranya sopan. Assalamualaikum. Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Enggak akan ditemukan yang seperti itu. Ini baik dengan buruk gak akan ketemu. Dua-duanya kalau tidak yang satu, yang lainnya akan tertekan. Yang baik muncul kotor, akan hilang. Nah ini yang baik tertutup, karena haram ini menutup ke telinga, nutup. Maka yang baik-baik gak kedengeran, gak bisa masuk. Suara azan gak bisa masuk, bacaan Quran gak berpengaruh. Tapi yang jelek-jelek cepat direspon. Ya, musik macam-macam, ya, dan seterusnya. Itu pun yang jelek-jelek, yang musik-musik yang masuknya. Ya, jatuh bangun, cinta satu malam, macam-macam nah, kalau sudah sudah masuk ke mata tertutup juga mata ya. yang paling bahaya, kalau telinga dengan mata tertutup, maka pikiran pun itu tidak akan bisa dipengaruhi sudah terhambat, akhirnya terkutilah cara berfikirnya, nggak berpengaruh ini yang dimaksudkan ketika orang berikan nasihat, dia bukan sekedar mengelak bisa marah, itu yang disebut di Quran Surah kedua ayat 7, khatamallah wa'ala wa'ala wa'ala absarihim insyaAllah itu yang susah. Ya, makanya orang seperti itu diingatkan dia ya susah. Susah. Kalau sudah banyak berperilaku maksiat, menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya.